Mea itu untuk aku penyelamat hidup aku karena di Mea lah kerja yang sesungguhnya gitu kerja untuk yang nggak kelihatan gitu aku banyak banget belajar dari Mea belajar bagaimana aku bisa menjalankan tugas yang sesungguhnya di Mea lah aku belajar gitu. Di mana aku belajar bagaimana aku bisa menjalankan tugas yang nggak kelihatan yang nantinya akan aku pertanggungjawabkan. Abadi gitu. <tuh> ya, Mea buat aku segalanya. Tanpa Mea aku I'm nothing. Masalah emang ada. Sudut pandang cerdas meniadakan masalah.